Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sahabat taniku uh, hari ini kegiatannya saya ingin membuat uh, alat untuk melombang saya guys uh, karena cuaca ini sering hujan alat yang saya pakai pertama itu tidak efektif ya guys nah, sekarang kita mulai membuat alat yang baru kita gunakan botol seperti ini ya guys Bagaimana hasilnya nanti ikuti terus uh, channel Muhammad channel Oke okay guys alatnya sudah jadi Uh, bisa menggunakan cutter atau gunting terserah mana yang menurut teman-teman mudah untuk menggunakan itu uh, kenapa di sini kita menggunakan botol yang seperti ini uh, yang pertama keunggulan di botol ini adalah ketebalannya ya guys uh, kalau ada yang lebih tebal silahkan apa saja yang bisa digunakan uh, manfaatkan saja ya teman-teman Baik, mari kita praktekkan ya, bagaimana hasilnya? Oke, okay guys, coba kita lihat ya, kita praktekkan bagaimana hasilnya. Nah, kan nah, lumayan lah, guys. Hmm. Nah, ini bisa diambil dulu. Oke. Okay. Nah, hasilnya pun tidak kalah dengan yang lain ya guys nah, keuntungannya keuntungannya hari ini adalah walaupun cuaca hujan kita bisa menggunakan ini ya guys nah, kalau yang kemarin yang saya buat alat satunya itu eh, menggunakan kaleng dengan bara api cuman kendalanya adalah ketika hujan kita tidak mampu untuk Melakukan pelobangan pada mulsa, ya guys, seperti itu oke. Nah, oke, okay. okay, ya guys, hasilnya juga tidak kalah, lah ya guys. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan eh, apa yang ada di sekitaran kita nah, seperti itu, ya guys? Nah, hasilnya oke. Okay.